Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejorah dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 ada sebuah hubungan spesial sebelumnya dari kasi Ransung di akun Instagram pribadi milik yang membuat sebuah postingan foto ketika kolaborasi bersama Leslan Wow, Masya Allah baik persahabat, ya terlihat Berempat mereka sangat bahagia baik ke persahabat, ya terlihat juga di senyumnya di DLSD yang sangat luar biasa membuat kita selalu bangga dan bahagia mudah-mudahan selalu dirindungi dari orang-orang yang tidak baik ada kalimat caption yang sungguh luar biasa cute banget ya dari kak Siren dengan pasangan gemes vlog kita udah tayang ya guys di Sungkar Family itu persahabatnya info nih bahwa kolaborasi bersama Leslar itu sudah tayang di channel YouTube-nya Sungkar Family wajib tentunya kalian harus nonton karena ini seru banget persahabatnya. Mudah-mudahan idola kita selalu sehat dan selalu bahagia Banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari fans Sejati Leslar Salah satunya dari akun sahabat Leslar Taiwan Masya Allah udah nonton kedua kali gak bosan-bosen ditunggu part 2 nya Tuh bersahabat ya sampai diulang-ulang nih nontonnya oleh para fans Sejati Leslar ke berikutnya juga, para sahabat diperhatikan. Ini ada momen spesial juga nih untuk kita semua dari Lesti Pilar saat berkunjung ke rumah Kak Martin, Persahabat ya. Wow, idola kita akhirnya ketemu dengan calon menantu, Persahabat ya. Mudah-mudahan juga tentunya semuanya diberikan kelancaran kemudahan, apalagi tentunya dari Lesti. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam persalinannya nanti, Amin. ya Robbal Alamin. Momen tersebut pun direpost kembali oleh aku Leslar, Anus banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram Inekedut Almira Mengatakan September tahun lalu di rumah yang sama dengan status masih big street Dari fans, netizen dan banyak orang sekarang tahun ini dengan status udah mau jadi papa bunda Waktu terasa cepat sekali Masya Allah banget ya memang idola kita selalu saja membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia Selanjutnya juga komentar lain diberikan dari Agung Instagram Family Allvifamily24 mengatakan duh itu Hadi kalau dipakai bininya jadi gemes banget asas emang tuh ya calon ibu vibesnya anak sekolah banget gemes katanya Marsabat ya Tentu Salvoq dengan penampilan tidak yang selalu imut yang selalu cute persahabat ya Hingga bikin gemes para fans sejati Leslar Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada bagian spesial info dari akun Snowfooty Bilar Untuk voting di langit musik nih persahabat ya angka berakhir dalam waktu 3 jam lagi Jangan sampai lupa tinggal tiga jam lagi persahabat ya Perhatian peringatan untuk warga Koroha yuk kita pertahankan nomor satu untuk idola kesayangan kita jangan lupa tetap voting terus sampai tentunya penutupan persahabat ya doakan dan bismillah mudah-mudahan idola kita mendapatkan piala penghargaan Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita lihat juga persahabat dengan spesial Ini luar biasa banget ya saat momen Lesti dan Rizky bilang berjalan Perhatikan tangan dari kakak Rizky Bilar Persahabat yang selalu tentunya mengganteng tangan idola kita Wajah pengen nih persahabat ya <guluh> Reflek tanpa melihat tangan kakak Bilar langsung Tentu mencari tangan tidaklah Les dikejara Masya Allah begitu perhatian Begitu sigapnya ya. Seorang Rizky Biler Selalu menjaga Les kejora, Mudah-mudahan Tentu idola kita selalu diberikan kesehatan Dan cedukan ini Saat ketika leslar Dan tim ini ke Lembang Park Zoo persahabatnya. Dan selanjutnya juga, perhatikan di sini ada juga terbaru nih Wah, wow, ternyata malam hari ini Leslar dan tim Ini mampir ke Warung yang dimana Warung ini adalah Warung favorit dari Lesly dan Kakak Bilar Dibanding bersahabat ya Masya Allah, cidukan lagi yang kita dapatkan Alhamdulillah Dan tentu, jangan penting Kita mendoakan mendukung yang terbaik Untuk Lesti dan Kakak Rizky Bilar Cidukan kembali berikutnya persahabat ya. Masya Allah banget ya tidak Lesti selalu gemes banget Dan penampilannya selalu membuat kita Selalu bangga dan bahagia Dan ke kabar berikutnya juga Persahabat perhatikan Ini ada unggahan yang super cute banget Persahabat ya Diunggah oleh Cicaturihan Dini ini momen yang luar biasa banget persahabat ya Dide si sampai diuyal-uyal oleh kakak Bilar Ini saking gemusnya persahabat ya Memang luar biasa banget idola kita dan tentu, mudah-mudahan semuanya lancar di permudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita saat ini. Masih menunggu kejutan, kabar baik, dan cidukan vitamin terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan kontingen channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.